ku di dekatmu Hanya uang uh. mainkan icong mainkan Di kala malam mencekam, di kala siang menerawang, wajahmu tak. Terbayang wajahmu, terbayang Oh, di oh, oh, oh. siangmu, gelap wajah Berintiku merenung seorang diri Apakah aku bisa datang Siang menjelang pajak. Selalu ada, di saat kita bersama, ku di dekatmu. Terasa nyaman, aku tak mau. Semua mengulang, tak wali ganda. Selalu ada di saat...